Do I have Alhamdulillahillazi arsala al rasulahu terukana <tuk> wa salim wa barik wa wa wa habibina wa imamina wa muhammadin wa wa wa taala Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyiddad 'ala al-kuffari ruhama tarahum ruk'an sujadan yabdauna amma subhanaka Al hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam kali ini kita bisa sama-sama kembali melanjutkan kajian sirah an nabawi mengenal lebih dekat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencoba menelusuri jejak hidup jejak dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan harapan Allah perjumpakan kita dengan beliau dalam keadaan beliau rida kepada kita semua amin ya Allah alamin ya al hadirin al hadirat rahimani e, kajian sirah an-nabawi pembahasan terakhir kita sampai di masuk Islamnya orang-orang luar Mekah ya kalau tidak salah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah bagi Rasulullah SAW alaihi Wasallam masuk Islam orang-orang luar Mekah kita mengenal nama-nama dari orang-orang luar Mekah itu ada Suaid bin Assamid Kemudian ada Yas bin Muaz, ad, kemudian ada Abu Zar Al Ghifari. Uh, pun begitu juga ada Tufail bin Amr Ad-Dausi dan Dimad Al Azdi. Itu di tahun Kesepuluh ke-10 ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Amul Huzn yang mana eh uh, Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam dakwah di Mekah sudah tidak memiliki harapan kembali untuk masuk Islamnya orang-orang Mekah, maka Allah hadiahkan orang-orang masuk Islam dari luar Mekah. Kemudian pada musim Haji tahun ke-11 kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersamaan bertepatan dengan bulan Juli tahun 620 Masehi dakwah Islam mendapatkan bibit-bibit pergerakan dakwah yang sangat baik yang mana dalam waktu yang singkat bibit-bibit itu telah membesar menjadi eh, pohon yang sangat rindang Ya bagi kaum Muslimin yang sangat memerlukan perlindungan di sepanjang masa penindasan dan penganiayaan, yakni yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para Sahabat Nabi SAW. Kemudian di antara langkah strategis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Uh, adalah beliau mendakwahi orang-orang luar Makkah pada saat musim haji Walaupun orang-orang uh, musyrikin Makkah mereka membuat satu provokasi Orang-orang luar Makkah yang melaksanakan ibadah haji di perbatasan-perbatasan Mekah mereka sudah e, mendapatkan kabar tentang buruknya Rasulullah SAW gitu. jadi kalau diistilahkan bahasa sekarang dibuat framing buruk tentang Rasulullah SAW ya, jadi orang-orang luar Mekah itu mereka mendapatkan kabar tentang Rasulullah SAW itu adalah orang-orang buruk mohon maaf, orang buruk begitu ya kemudian Rasulullah SAW tetap terus mencoba dan terus mencoba mendakwahkan Islam ini kepada jamaah haji yang melakukan terutama ketika berada di luar wilayah masjidil haram ya, di, bawah, di, di luar wilayah masjidil haram yakni tatkala Jamaah Haji melaksanakan mabit di Minak. Maka Rasulullah SAW pada suatu malam beliau keluar bersama Abu Bakar As Siddiq dan Ali bin Abu Talib. Ya, Rasulullah SAW keluar melewati satu perkampungan yang perkampungan ini disebut dengan perkampungan Zul dan Sayban bin, Tol, bin Tolabah kemudian beliau e, memperkenalkan Islam kepada mereka namun ternyata e, mereka tidak masuk Islam tidak pula menolak kemudian Rasulullah SAW pun e, menjumpai orang-orang yang sedang melaksanakan mabit di Mina. Di, di Mina beliau mendengar suara sekumpulan laki-laki Sedang berbicara antara satu dengan yang lainnya Maka Rasulullah SAW pun menemui e, Dan berbicara dengan orang-orang yang sedang e, ngobrol itu ya, Dan ternyata mereka itu adalah para pemuda dari Yasrib yang sekarang disebut dengan Madinah, ya, dan e, mereka adalah para pemuda dari Khosroj yang mana para pemuda ini e, mereka mencari, gitu ya, mencari istilahnya mencari dukungan. Orang-orang Quraisy karena mereka di Madinah atau di Yathrib pada saat itu sedang terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj, yakni perang saudara karena diadu domba oleh orang-orang Yahudi antara Aus dan Khazraj. Nah. Uh, enam orang itu ada uh, namanya adalah As'ad bin Zuroro dari Bani Najjar kemudian ada Auf bin Haris bin Rifah bin Afro dari Bani Najjar kemudian Rafi bin Malik bin Al-Ajlan dari Bani Zurek kemudian Qutbah bin Amir bin Hadidah dari Bani Salamah kemudian Uqbah bin Amir dari Bani Ubaid bin Ka'ab dan Jabir bin Abdullah bin Ri'ab dari Bani Ubaid bin Ghanem yang mana Rasulullah SAW tentu akan lebih mudah mengajak bicara dua orang dari Bani Najjar karena Bani Najjar ini mereka sejatinya adalah sepupu jauhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa karena Hashim kakek buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa itu menikah dengan Salma binti Amru an-Najjar Ya, Salma binti Amru dari Bani Najjar sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa pernah ketika berusia enam tahun Beliau dibawa oleh Aminah Sang ibunya Sang ibunda Dibawa ke Madinah Dan diperkenalkan dengan paman-paman Dan sepupu-sepupunya Dari Bani Najjar Dan Rasulullah SAW menceritakan Ketika beliau ke Madinah Beliau semasa kecilnya Pernah main di eh, apa Atap rumah-rumah pamannya jangan bayangkan atap rumah di kita ya tapi atap rumah Arab yang sampai sekarang pun atapnya enggak pakai genteng tapi pakai apa ya dicorep gitu loteng bahasanya sehingga rumah-rumah Arab dari dulu memang tidak ada yang pakai genteng ya jadi maksudnya Ee, Rasulullah SAW bermain-main berjalan-jalan di atap itu jadi loteng-loteng itu ya nah sehingga tentu akan lebih mudah berbicara dengan orang-orang dari Bani Najjar ini karena apa memiliki hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah SAW sehingga mereka pun ya mereka ini adalah pemuda-pemuda yang sangat cerdas dari Madinah yang mana sebetulnya mereka sering mendengar sudah sering mendengar tentang Rasulullah SAW dari orang-orang Yahudi ya saya dulu pernah membahas tentang bagaimana tahu orang-orang Yahudi kepada Rasulullah SAW. Allah sampaikan dalam ayat: Allahina a'taina humul kitabaya arifuna hukamaya arifuna abnaahum. Orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan alkitab kepada mereka, baik itu Taurat ataupun Injil, mereka mengetahui Rasulullah SAW itu lebih daripada mengetahui anak laki-laki mereka sendiri saya pun pernah mengisahkan tentang Zaid bin Amru ayahnya Said bin Zaid yang mana Zaid bin Amru ini pernah mencari kebenaran sampainya nyasar ke Madinah kemudian meminta untuk bisa masuk agama Yahudi karena pada saat itu merasa bahwa agama yahudi lah yang benar karena mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala tapi orang-orang yahudi menolaknya karena apa agama yahudi itu agama eksklusif orang luar gak boleh jadi yahudi jadi kalau sekarang ada orang-orang luar Bani Israel luar golongan mereka, luar keluarga mereka kemudian masuk agama Yahudi itu sebetulnya hanya dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi kenapa? Yahudi itu agama eksklusif sehingga Zaid bin Amru ini, bin Amr ini ketika akan masuk agama yahudi justru malah boleh ya boleh masuk agama yahudi tapi dengan syarat apa berbuat maksiat dulu setelah itu taubat katanya begitu Ya, karena Yahudi ini sendiri dari kalimat Inna Hudna Ilai dalam Al-Quran disampaikan kami bertaubat kepadamu. Yakni mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Yakni dengan menyembah patung sapi yang diajarkan oleh Musa alaihissalam. Nah, akhirnya ketika Nabi Musa datang, Nabi Musa marah. Kemudian Samiri ini diusir Kemudian mereka yang telah menyembah patung itu pun bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kata Zaid bin Amr justru saya ini mencari kebenaran untuk tidak berbuat dosa kepada Allah Lah ini malah disuruh dosa disuruh maksiat Lah kalau misalkan saya sedang berbuat dosa belum sempat taubat kemudian mati Siapa yang tanggung jawab? Kata orang Yahudi, kami tidak tahu Bagaimana cara bisa menjadi Yahudi yang sejati Selain dengan cara itu Akhirnya apa? Zaid bin Amr tidak mau Akhirnya justru e, Orang Yahudi mengatakan Justru sekarang itu sudah saatnya muncul Nabi terakhir Dan itu munculnya di daerahmu jadi di mana di Mekah ini sebetulnya orang-orang Yahudi itu sangat tahu Rasulullah SAW, ya sangat mengetahui Rasulullah SAW, sehingga apa mereka datang ke Madinah salah satu misinya adalah untuk menunggu Nabi terakhir. Bahkan pernah ketika Taban Asad menyerang Madinah. Ya, menyerang Madinah karena anaknya meninggal dunia di Madinah Karena dibunuh oleh orang Madinah Maka terjadilah peperangan ya, Yang mana perangnya itu unik Dari pagi sampai sore perang Malamnya istirahat dan orang-orang Madinah datang menyuguhi makanan dan obat-obatan Besoknya pagi sampai sore perang lagi Udah sore berhenti lagi karena gelap ya. Dan orang-orang Madinah lagi-lagi menyuguhi makanan dan obat-obatan Mengobati yang terluka ya. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah tamu gitu, gitu. Jadi saking baiknya orang-orang Madinah Saking karomnya orang-orang Madinah karena sudah dua mingguan perang tidak beres-beres Akhirnya orang-orang Yahudi di Madinah mendatangi Taban As'ad Taban As'ad ditanya, sebetulnya kamu maunya apa datang ke sini tuh? Taban As'ad menjawab Kami ingin menghabisi orang-orang Arab yang ada di Madinah Karena mereka telah membunuh anak saya Apa yang disampaikan oleh ulama Yahudi ini? Ulama Yahudi mengatakan kalian tidak akan bisa menghabisi Madinah, menghabisi Yasrib ya, karena Yasrib merupakan mahjarun Nabi, tempat hijrah Nabi artinya apa? mereka sangat tahu Rasulullah s.a.w. bahkan mereka saking detailnya kitab Taurat menerangkan tentang Rasulullah mereka lebih tahu kepada Rasulullah daripada kepada anak laki-laki mereka sendiri Ya, sehingga apa? mereka banyak menyampaikan ke orang-orang Arab Madinah baik itu ke orang-orang Awus ataupun ke orang-orang Khazraj tentang Rasulullah SAW jadi enam orang dari Yasrib ini, enam orang pemuda dari dari Yasrib ini yang tadi saya sebutkan namanya ini, mereka pernah mendengar dari Yahudi tentang Rasulullah alaihi wasallam. Yang mana orang Yahudi ini mengatakan bahwa sekarang sudah waktunya muncul nabi terakhir yang akan datang ke sini. Yang akan muncul di sini, ya ini di mana? Di Madinah. Ya, yang mana kami akan mengikutinya dan kami akan memerangi kalian dengan gitu kami bersama nabi kami akan memerangi kalian ya karena apa orang-orang aus dan orang-orang khajraj pada saat itu menyekutukan Allah sementara para Nabi dan Rasul diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu untuk mentauhidkan Allah dan memerangi orang-orang yang tidak mau mentauhidkan Allah jadi Yahudi ini sangat faham gitu Yahudi ini sangat faham lalu mengapa mereka tidak mau mengikuti Rasulullah SAW karena Rasul atau Nabi terakhir itu muncul bukan dari golongan mereka itu karena inginnya Nabi terakhir itu muncul dari golongan mereka lah ini ternyata Nabi terakhir itu justru munculnya dari golongan musuh mereka Arab itu musuh mereka eh mereka tidak senang dengan orang-orang Arab mereka tidak senang dengan orang-orang Mekah karena apa? orang-orang Mekah itu kalaupun orang-orang terhormat dari Mekah itu tetap mereka sepelekan, tetap mereka musuhi karena dianggap keturunan budak karena keturunan siapa? Nabi Ismail sementara Nabi Ismail itu putra dari siapa? Hajar, sementara Hajar itu dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam sebelumnya adalah? budak ya kan budak padahal sebetulnya Nabi Ibrahim menikahi Hajar itu Hajar dimerdekakan terlebih dahulu sementara orang-orang Yahudi mereka petantang-petenteng karena mereka merasa bahwa mereka itu keturunan orang merdeka yakni keturunan dari siapa dari Sarah Salah punya putra Nabi Ishaq Nabi Ishaq punya putra e, Nabi Yakub, Nabi Yakub alaihi salam memiliki 12 orang putra di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihi salam, ya Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Nabi Yakub alaihi salam ini terkenal dengan Israel. Maka bani Israel itu adalah anak-anak keturunan dari Nabi yakub alaihi salam gitu. Nah, sehingga apa? Mereka enggan untuk menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya e, mendatangi mereka, mendatangi enam orang dari Yasrib ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man antum?" Siapa kalian? Kemudian Uh, mereka menjawab Nahnu min Khazraj kami dari orang-orang Khazraj yeah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kalian sekutunya Yahudi Kemudian mereka menjawab benar yeah. Maka Rasulullah SAW pun meminta kepada mereka Maukah kalian duduk agar aku bisa berbincang-bincang dengan kalian Kemudian mereka pun menjawab iya Ya, akhirnya Rasulullah SAW pun Duduk bersama mereka Dan Rasulullah mendakwahi mereka Akhirnya mereka pun Berbisik-bisik antara satu dengan yang lainnya Dengan apa? Mereka berbisik-bisik Ini benar Yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi Sebelum orang-orang Yahudi mengikutinya, kita duluan aja gitu. Kalau bahasa kita Maya. sebelum orang-orang Yahudi itu mengikutinya, kita duluan saja. Karena apa? Kalau kita keduluan sama orang-orang Yahudi, orang Yahudi akan memerangi kita. Maka akhirnya mereka pun menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka menyatakan keislaman di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari enam orang ya bibit-bibit keislaman di Madinah ini yang dibawa oleh enam orang pemuda Yasrib ini maka di tahun berikutnya yakni di musim Haji tahun ke-12 kenabian ya tepatnya sekitar bulan Juli tahun 621 masehi datanglah 12 orang. Laki-laki yang mana lima diantara dua belas itu adalah orang lama, orang yang tahun lalu menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Berarti orang barunya berapa orang? Tujuh orang. Nah, lima orang ikut, Jabir bin Abdullah tidak ikut. ya Jabir bin Abdullah tidak ikut melaksanakan ibadah haji pada tahun itu artinya setiap tahun sebetulnya orang-orang Arab di Yathrim orang-orang Arab di Madinah saat itu itu sebetulnya bukan hanya orang-orang ini saja yang datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji tapi bahkan bisa sampai ribuan orang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji bisa jadi ratusan bahkan mungkin ribuan orang datang untuk melaksanakan ibadah haji tapi ada dua belas orang yakni tujuh orang baru yang dibawa oleh lima orang yang sebelumnya itu dibawa untuk menghadap Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yang mana mereka berjumpa dengan Rasulullah s.a.w. di wilayah Aqobah wilayah Aqobah itu tempat apa? tempat melempar jumroh maka kita kenal dengan istilah jumroh Aqobah nah di wilayah itu Rasulullah s.a.w. dengan ngendap-ngendap kemudian ditemani oleh Abbas Paman Rasulullah SAW yang masuk Islam namun menyembunyikan keislamannya, ya maka 12 orang ini pun berjumpa dengan Rasulullah SAW untuk berbayat. Bayat itu apa? Janji setia untuk janji setia dengan Rasulullah SAW, ya yang mana tujuh orang ini yang pertama Mu'adh bin Haris dari ba dari Khojraj, Bani Najjar, suku Khojraj kemudian ada Zakwan bin Abdul Qais dari Bani Zuraik, suku Khojraj juga kemudian ada Ubadah bin Assamid dari suku Khojraj juga kemudian Yazid bin Sa'labah dari Khojraj juga kemudian Abbas bin Ubadah dari suku Khazraj juga kemudian ada Abu al-Haytham dari suku Aus dan Waim bin Sa'idah dari suku Aus jadi lima orang dari suku Khazraj dua orang dari suku Aus yang mana baik Khazraj ataupun Aus nantinya dilebur oleh Rasulullah SAW Ya, dilebur oleh Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam menjadi satu nama kebanggaan untuk mereka, yakni Ansor. Sehingga mereka yang sebelumnya mereka menggunakan label al ausi atau Al-Khazroji diganti oleh Rasulullah s.a.w. Alaihi dengan Al-Ansori. Nah, gitu. Ya, contoh seperti halnya di sini. Ya, e, contoh Abu Ayyub Yang e, tempat singgah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah ya, Itu e, beliau singgah di rumahnya Abu Ayyub ya, Maka dikenalnya dengan istilah Abu Ayyub Al-Ansuri Nah Kemudian lehdiri Nabi Al-Hadidatul Rahimahni Warahimakumullah disampaikan di dalam riwayat Bukhari dari Ubadah Adham bin Asamit As bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada dua belas orang, ya kepada dua belas orang ini beliau meminta, yakni taalu bayyuni kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarilah kalian, berbayatlah kalian kepadaku, yakni janji setia kepadaku. aku Ala alla tusriku billahi syai'ah Untuk tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sesuatu apapun ya, Kemudian Wa, wa alla tusriku Dan tidak men, mencuri Wa alla taznum Wala Taznun dan tidak berzina, wala taktulu awuladakum dan tidak membunuh anak-anak kalian. Ya, kerana apa? Ini adalah kelakuan kelakuan orang-orang jahiliyah. Begitu, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga efek dari menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala pun itu jadi mencuri. Kemudian berzina, kemudian membunuh anak-anak, terutama anak perempuan karena aib bagi mereka. ini yani anak perempuan itu merupakan aib bagi mereka itu. Kemudian apa? Walatak tubi puthan yang taftarinahu, taftaruna, taftaruna bi aidikum wa arjulikum. Ya, dan tidak berbuat dusta, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dusta yang kalian ada-adakan dengan tangan dan kaki kalian. Ya. Kemudian, wala ta'suni ta fi ma'ruf dan janganlah kalian bermaksiat kepadaku dalam hal kebaikan. Nah, Hal ini Al-Hadidin Al-Hadidatul Rahimani Warahimahumullah mereka menyatakan keislaman di hadapan Rasulullah SAW, yakni tujuh orang yang baru mereka menyatakan keislaman di hadapan Rasulullah SAW kemudian seluruhnya yakni dua belas orang itu berbayat kepada Rasulullah SAW yang isi bayatnya tadi lebih ke diri sendiri lebih ke internal lebih kepada diri sendiri, yakni untuk tidak menyekutukan Allah, untuk tidak mencuri, untuk tidak berzina dan yang lainnya nah hal ini tujuannya adalah untuk proteksi diri-diri mereka karena mereka tidak bisa dibersamai oleh Rasulullah SAW nah sementara sementara kebaikan dari orang-orang jahiliyah Orang-orang Arab dulu, kebaikan yang masih tersisa di diri mereka adalah menepati janji Jadi walaupun mereka musyrik, walaupun mereka suka mencuri, walaupun mereka suka membunuh anak-anak perempuan mereka Tapi ada satu kebaikan yang masih mereka jaga, yakni menepati janji Gitu. Kenapa bagi mereka menepati janji itu merupakan sebuah kehormatan sehingga apa Rasulullah s.a.w. karena tidak bisa membersamai mereka ke Madinah Maka satu-satunya cara Mohon maaf Salah satu cara Untuk memproteksi diri mereka Supaya tidak kembali musyrik Supaya tidak kembali kepada kejahilahan Maka mereka diproteksi dengan Bayat janji setia Sehingga apa? Sehingga mereka saling ingat ketika akan berbuat maksiat mereka saling mengingatkan ya bahwa mereka telah berbahayat kepada Rasulullah telah berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam itu hanya menitipkan satu orang untuk membimbing 12-13 berarti ya dengan Zub, ja, apa, Jabir bin Abdillah untuk membimbing 13 orang yang baru masuk Islam dari Madinah ini Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengutus duta Islam pertama yakni yang bernama siapa? Yeah, Mus'ab bin Umer Karena Mus'ab bin Umer ini seorang sahabat Rasulullah SAW Seorang pemuda yang sangat luar biasa Dari sisi fisiknya Masya Allah Mus'ab bin Umer itu laki-laki ideal yeah. Kemudian laki-laki yang sangat cerdas dan bijaksana Sehingga Rasulullah SAW pun utus Mus'ab bin Umer Yang mana kalau kita lihat Bagaimana masuk Islamnya Musa bin Umar ini membuat Rasulullah SAW sering menangisi Musa bin Umar. Ya, sering menangisi Musa bin Umar karena apa? Padahal kadang-kadang mohon maaf Musa bin Umar namanya nyantai-nyantai begitu loh. Santai aja Musa bin Umarnya, tapi apa? tapi Rasulullah kadang-kadang merasa kasihan dengan Mus'ab bin Umair, kenapa? sebelum Mus'ab bin Umair ini masuk Islam, Mus'ab bin Umair ini terkenal dengan pakaian yang senantiasa rapi dan senantiasa baru terus karena anak orang kaya, anak saudagar kaya di Mekah ya jadi Rambutnya selalu rapi, pakaiannya selalu baru, dan Mus'ab bin Umar punya parfum, punya minyak wangi yang tidak dimiliki oleh orang lain dan kecium dari jarak kejauhan. Sehingga apa? Kalaupun belum terlihat orangnya, kalau Mus'ab bin Umar mau datang atau mau lewat, udah ketahuan duluan. Jadi Mus'ab bin Umar enggak bisa petak umpat, gitu ya? ketahuan keciumin gitu jadi mus'ab bin umar itu gitu ya jadi punya farfum, ya yang orang lain tidak punya ya yang orang lain tidak punya dan itu khusus dipakai oleh mus'ab bin umar saking kayaknya orang tua mus'ab bin umar tapi seluruh fasilitas itu diambil oleh orang tuanya tatkala mus'ab bin umar ketahuan masuk Islam Ya, mohon maaf Sebetulnya ya Sebetulnya keadaannya Tentu sama mirisnya dengan Sahabat-sahabat yang lain, betul nggak? Sama aja sama mirisnya Dengan Bilal bin Rabah, Sama mirisnya Dengan e, Sa'ad bin Mu'ad Sama mirisnya dengan Abu Ubaidah bin al jarrah Sama mirisnya dengan sahabat-sahabat yang lain Tentunya kan? tapi tentu beda kita mohon maaf ketika mili, melihat yang sebelumnya memang miskin itu terus itu kan biasanya kita kan tapi apa namanya kalau melihat yang mendadak jatuh miskin kadang-kadang kita lebih iba gitu ke ya kenapa biasa Kaya, gitu. Sampai-sampai, masya Allah, pernah Abdurrahman bin Auf disuguhi makanan, disuguhi makanan oleh karyawannya, oleh pembantunya, disuguhi makanan enak. Kemudian pas mau nyuap, makannya gak jadi disimpan lagi, ya, makanannya disimpan lagi dan disingkirkan. Kemudian Abdurrahman bin Auf nangis, ya, nangis. Ketika ditanya kenapa menangis, ya. Abdurrahman bin Auf mengatakan saya bisa makan enak sementara Mus'ab bin Umar dalam ke, dalam keadaan miskin sampai sampai ketika syahid di perang Uhud tidak memiliki apapun pakaian untuk bisa ditutupkan ke jenazahnya ya kecuali satu helai kain dari kulit selimut ya yang kalau ditutupkan ke kepalanya, kakinya enggak ketutup kelihatan Kalau ditarik nutupin kaki, kepalanya kelihatan Sampai akhirnya ditarik kemana-mana ternyata enggak cukup Akhirnya Rasulullah memerintahkan tutup saja kepalanya Dan tutup kakinya dengan rumput-rumput ilalang. Coba itu sekelas Musa bin Umar. Tapi masya Allah, Musa bin Umar ini seorang pemuda yang sangat cerdas, seorang pemuda yang sangat bijaksana, sehingga satu tahun Musa bin Umar di Madinah, ini ya, karena beliau di tahun ke-12 ke eh, di tahun ke-12 kenabian Rasulullah SAW, beliau ikut pulang, ber, eh, eh ikut, bukan ikut pulang, itu ya. Ikut eh, Kepulangan 12 orang Yang sudah berbayat kepada Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam Ikut kepulangan 12 orang Yang sudah masuk Islam Yang sudah berbayat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan menariknya karena bijaksana dan cerdasnya Mus'ab bin Umar, Satu tahun Mus'ab bin Umar di Madinah Sampai-sampai tidak ada satu rumah pun di Madinah Yang tidak membicarakan Rasulullah Artinya apa? Tidak ada satu rumah pun yang tidak menyebut nama Rasulullah Artinya, berarti saking gencarnya Dan eh, apa namanya? cerdiknya Musa bin Umair dalam berdakwah. Artinya ketika Musa bin Umair berdakwah di Madinah satu tahun, menariknya tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak. Ketika tidak menerima pun tidak memusuhi seperti halnya orang-orang musyrikin Makkah jadi kalau menerima mereka masuk islam kalau tidak mau menerima mereka diem Iloh. mereka memilih diam tidak frontal seperti hanya musyrikin makkah uh, kepada rasulullah Wasallam. nah inilah pertama faktornya karena kecerdasan dan kebijaksanaan Musab bin Umair faktor yang keduanya karena orang-orang Madinah sendiri pun adalah orang-orang yang lembut ya orang-orang lembut Madinah tuh ya Madinah itu masya Allah orang-orangnya lembut-lembut maka bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekarang pun bapak-bapak ibu-ibu ketika umroh itu bisa merasakan bedanya suasana Mekah dengan Madinah itu beda, ya di Mekah mah, hmm, masya Allah, askarinya aja, ya kan? <tuh> mohon maaf gitu ya, kasar kasar. Tapi kalau di Madinah, masya Allah, askarinya aja lembut. Apalagi saya mohon maaf, saya pernah dapat testimoni dari ibu-ibu ketika akan ke Raudoh itu askariyah itu ya polisi perempuan yang di masjid Nabawi itu justru bantu untuk bisa sampai di Raudho sementara di masjidil Haram sok polisi-polisinya ya kadang-kadang kalau sudah waktu Azan terutama subuh gitu ya kadang-kadang saya suka dikerjain sama askari di Mekah itu orang-orang harus muter jalannya gitu kan ya Allah taala kenapa gitu padahal kalaupun langsung pun kan gak masalah Ya menurut saya kan, alam. ya Nah ini ini beda. Nah karena apa lembutnya orang-orang Madinah plus cerdasnya dan bijaksananya Musa bin Umar sehingga apa satu tahun Musa bin Umar tidak ada yang tidak membicarakan Rasulullah. Dan ketika menolak dakwah Rasulullah, anh, mohon maaf, dakwah Musa bin Umar pun mereka tidak menolak dengan frontal, tapi mereka memilih untuk diam itulah orang-orang Madinah. Sehingga pada musim haji tahun berikutnya, berarti tahun keberapa nih? Tahun ke-13 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan bulan Juni tahun 622 Masehi, Mus'ab bin Umar justru membawa sekitar 70 orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka sepakat berjumpa kembali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana di akobah sehingga dikenal dengan istilah bayat akobah kalau tadi yang 12 orang disebutnya bayat akobah yang pertama ataupun bayat akobah sugro karena orang-orangnya sedikit, sementara di Bayat Akobah yang kedua ini disebutnya dengan Bayat Akobah Kubro karena 70 orang, hampir 70 orang itu berbayat kepada Rasulullah SAW. Nah, bahkan lebih banyak daripada Sahabat Muhajirin yang hijrah. Jadi Sahabat Muhajirin yang hijrah ke Madinah itu enggak nyampe 70 puluh orang artinya apa, 13 tahun Rasulullah SAW hijrah di eh mohon maaf, dakwah di mana? di Mekah itu kalah secara jumlahnya dengan dakwahnya Musa bin Umair satu tahun di Madinah karena apa? orang-orang Madinah yang sangat lembut gitu. kemudian akhirnya mereka pun berbayat kepada Rasulullah SAW yang mana di sini isi bayatnya berbeda dengan bayat yang pertama kalau bayat yang pertama sebagai proteksi untuk diri mereka sendiri tapi bayat yang kedua ini lebih janji setia untuk membela Islam dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus hijrah ke mana ke Madinah adapun poin isi bayat itu adalah asam As iwat to'ah Asam ya, wataah untuk mendengarkan dan taat untuk senantiasa loyal dalam keadaan semangat ataupun malas untuk berinfak di masa sulit ataupun di masa senang. Untuk Amar Ma'ruf dan Nahyil Munkar Untuk tegak di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan tidak memperdulikan celaan orang-orang yang mencela Selama dilakukan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian ada satu poin Yang sangat luar biasa Tentunya luar biasa Kerana mereka mau Berbaikat kepada Rasulullah Padahal mereka baru baru ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan baru ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi mereka berani berjanji untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan efek dari bayat akobah kedua ini atau dikatakan apa ya buah ya buah dari Bayat Akobah kedua ini Rasulullah SAW rasakan terutama ketika Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah Anhum perang badan. Ya, ketika di malam genting-gentingnya Rasulullah SAW perang melawan seribu orang kaum musyrikin dengan persenjataan lengkap, sementara para sahabat Rasulullah Anhum hanya tiga ratus orangan. 313 atau 314 orang maka Rasulullah SAW bertanya kembali kepada para sahabat Anhum tentang kesiapan mereka untuk perang terutama kepada siapa? orang-orang Ansor orang-orang Madinah, istilahnya apa? Kalau ke orang-orang muhajirin, kalau ke sahabat muhajirin, memang mereka itu hasil didikan Rasulullah SAW. Sejak kapan? Sejak awal, tapi orang-orang Ansor, Perang Badar itu tahun ke berapa? Tahun kedua Hijriah, artinya baru dua tahunan, bareng dengan Rasulullah SAW. Itu kan? Artinya apa? Ini potensi meninggalkan Rasulullah nya itu sangat besar maka dari ini Rasulullah SAW bertanya kepada kaum muhajirin dan orang muhajirin siap kemudian Rasulullah SAW pun bertanya kepada orang Ansor kemudian Sa'ad bin Ubadah menyampaikan Ya Rasulullah kami faham bahwa yang engkau maksud itu adalah kami engkau tidak perlu khawatir karena kami ini biasa dengan perang dan kami sudah berbayat kepadamu untuk senantiasa menolongmu dalam keadaan apapun karena apa? ada manfaat yang sangat luar biasa ada hikmah yang sangat luar biasa di balik perang saudara antara Aus dan Khosroj ini sehingga apa? ketika Rasulullah hijrah ke Madinah mereka berdamai Kemudian ketika berikut-berikutnya perang Mereka betul-betul siap Karena mereka apa? Biasa perang Kata mereka, kami ini ya Rasulullah biasa perang Engkau tidak perlu khawatir dengan kami Jangankan untuk perang Kalaupun engkau meminta kami untuk nyelam Menyeberangi samudra Kami akan lakukan Lihat, loyalitasnya orang-orang ansur Ya, ini buah dari apa bayat akobah kubro, bayat akobah yang kedua ini, sehingga apa mereka itu, masya Allah ketika sudah berjanji apapun resikonya mereka siap ya, ini nih, buah dari bayat akobah yang kedua ini yakni mereka siap membela Rasulullah s.a.w dalam keadaan apapun artinya apa kalau urusan perang ma'ah itu mereka sampai puluhan tahun gitu. Perang antara Aus dengan Khazraj itu. Jadi kalau disuruh perang mah istilahnya apa? Makanan mereka sehari-hari. Artinya kalaupun lebih dari itu, sampai harus nyelem menyeberangin samudra pun mereka siap. Padahal artinya apa? Mereka di Madinah. Di Madinah mereka jangankan nyelem. Ya, lawong renang pun di mana? Di Madinah. Ada laut, ada sungai, mereka belajar renang di mana, coba? Tapi artinya saking apanya, saking loyalnya kepada Rasulullah SAW, saking loyalnya terhadap Islam, saking mereka menjaga perjanjian di dalam Bayat Akobah Kubro ini, mereka siap dengan kondisi apapun, walaupun resiko apapun itu, Bayat Akobah. Pertama, dan Bayat Akobah kedua. Bayat Akobah pertama itu proteksi untuk mereka karena mereka tidak dibersamai oleh Rasulullah. Namun, di Bayat Akobah yang kedua, lebih ke pembelaan terhadap Islam dan pembelaan kepada Rasulullah SAW yang mana pada saat itu Rasulullah SAW pun menegaskan kembali akan dampak serius dari bayat itu artinya apa mereka harus siap dengan berbagai macam permusuhan maka dari ini Rasulullah SAW pun ya uh, memilih 12 orang pemimpin pilihan atau yang disebut dengan nakib Ya, disebut dengan nakib karena apa mereka adalah pemimpin-pemimpin kobila yang akan senantiasa mengingatkan poin-poin bayat ketika mereka lalai ketika mereka lupa akan isi bayat tersebut dan inilah menjadi cikal bakal atau bintik-bintik permulaan para sahabat radhiyallahu anhum hijrah ke Madinah karena setelah selesai apa namanya setelah selesai musim haji pada tanggap pada tahun ke-13 kenabian maka para sahabat dari Ma, dari Mekah pun banyak yang ikut orang-orang Madinah untuk hijrah ke Madinah. Kalau orang Madinah memang pulang ke Madinah, kemudian sahabat-sahabat yang dari Mekah mereka mulai hijrah ke Madinah. Kemudian yang akhirnya karena para sahabat pun mayoritas sahabat muhajirin, sahabat yang dari Mekah. -awalun, mereka sudah pada berangkat ke Madinah maka akhirnya Allah pun memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah setelah terjadi satu konspirasi besar yang dilakukan oleh orang-orang tokoh-tokoh musyrikin Makkah untuk membunuh Rasulullah SAW maka Allah pun memerintahkan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Untuk kisah lengkapnya, insya Allah kita akan sama-sama bahas di pertemuan mendatang di acara dan gelombang yang sama. Ya, Bienilah kita, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran besar dari perjuangan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dan para sahabat Rasulullah Anhum. terkhusus kita mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran besar dari bagaimana bayatnya janji setia mereka kepada Rasulullah SAW Alaihi Wasallam sehingga kita kita pun benar-benar walaupun kita tidak berbaiat dengan Rasulullah s.a.w tapi dengan kita mengikrarkan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad al rasulullah maka kita pun harus menerima konsekuensi dari syahadatain itu dan konsekuensi dari syahadatain itu salah satunya adalah al wal baro yakni kita menunjukkan loyalitas kita untuk islam dan disloyalitas kita untuk luar islam itu saja mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan aku lukaulihadha okay, wa astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke itu yang pertama, yang kedua bendera yang tadi diklaim sebagai bendera hizbut tahrir itu adalah bendera rasulullah sallallahu alaihi Wasallam hadisnya jelas Nih Ni abbas Royatul sallallahu alaihi wasallam Saudah wali wa uhu abyad. Saya gak bisa artiin ini ya, insyaallah ya. Oh, artiin baik. Ah, baik, terima kasih.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 Suci bendera panji Nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi tinggi dari hati Allah wa Wahai para mujahid fi tidakkah hati kita sakit? ketika kalimat Tauhid diakar, kalimat yang agung dan suci, yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam, saat ini kalimat itu.